Ya. ya ampun, oh, Mayanda Mak, May Sumpah Mayanda, rebuk banget, anjir <laughs> Anji memang ini <laughs> ajil, ajil. May, serius, ya ampun bercanda Ayo eh, atas, May ya, ya. ya, ya, ya. ah. NG. NG turun dulu Turun, NG turun, Ji. NG Ini yang warna merah NG turun Nah udah turun. Nah, nah. Oh itu kayak enggak jangan, Bawang. jangan kamu Mayanda yang paling bawah aja yang gerak. Iya Mayanda sumpah, aku nggak gerak, my... Mayaenda. Sumpah ini paling. Kayak gak... anjing nggak gerak sekali. <laughs> Aduh, PMG ceklar baru selesai nih anjing. Ayo ayo ayo. ayo, ayo, ayo Ini yang gerak warna kuning aja ya, kuning sama hijau yeah. ya. Lah. Allah oh, mien. Oke, okay, ini yang gerak paling bawah ini? aja. Nih nih satu dua, dua tiga, tiga. gerak. Lari lari lari. lari. Warteg, ya orang hijau. sumpah, sumpah, sumpah, Min, Min, min. min. Aku nggak mau Min ya. Cara masuk ke dalam pintu gimana? Min, Min, Min, Min. Ayolah, Min, Min, sumpah Min. Kamu Astaga. bisulan sumpah besok, <laughs> iya, iya, kalau nggak iya, masuk iya. Ke pintu sekarang ya. sumpah kalian bisulan, ya. ini ini nenek, min, min, min, min parah banget. Mimin nyoba, min, masuk, min, sumpah min. Ayo, ayo, ayo, ayo, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, min, Nah. nah, Nah. Oh, Mimin. tinggal masuk pintu doang anjing. Gua ya, aku nggak tahu, cok. Aku nggak tahu, cok. Mimin kok gue gue nih, gue nih, gue orang, gue nih, gue kiri gue Kiri. gue kuning, kuning, kuning. Kini. Kuni aku. Kini. Nah. Kini ngot, ngayok, kuning kini. Sipai Sipai kini kuning gue nih, Kuning kuning gue Kuning gue kuning gue Kuning gue nih, gue nih, gue kuning gue nih, kuning? kuning Ya, Mungkin sini min kita butuh empat orang dua, lagi. Dua, dua, dua, dua, dua, guys, guys. Siapa sih hijau nih? Kiri dua, aja dua, Kiri dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, udah dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Min, kau dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Kulit dia mah kau, min, kau bilang orang gila, kau gila, min. Emang mimin kebiasaan, min. Ayo, coba mundur, co. bikin, yang tangga, bikin dikit. tangga dulu, bikin tangga dulu. Oh. Ayo, bikin tangga dulu, coba. Woi, bikin tangga dulu, coba. Baris gitu, coba. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Aku udah serius, serius, guys. Oke oke yuk sekarang eh uh... bukan di kiri langsung. Min itu dorong temen yang kanan min, min yang kiri itu cuma buat min, ambil kunci Min Mana bisa Cok Nih nih nih nih, gini, kan, nih nih ayo ayo, ayo. sekarang eh uh, bi -biru, bi -biru, biru-biru naik jatuh, naik. Aku naik. aku udah betul Cok Bukan Min kau oh, naik ke atas ya? Ke atas kan? oren Min Nih, min otaknya kayak kebalik coy. Enggak, enggak ada yang suruh ke kiri, nih, nih. Min. Jangan coy. kayak gitu, Min, kayak Nah Kayak gini, Min, naik, naik lagi. Min, min. Di kiri udah, Min. Naik, naik, woi, woi, gak bisa woi, harus garis woi. Harus, harus itu, kita harus agak kayak tangga. Kalau enggak nggak kan. bisa. hijau nah, gitu. siapa sih ini hijau? Itu harus tangga. Nah. Siapa mau paling bawah? Siapa mau paling bawah? Bisa, coy. Ini dorong aku, aku aku, aku, Aku paling bawah. Ya udah, udah, mainan ya. Oke, berikutnya siapa tuh? Eh, enggak. Berikutnya bagus, bagus dulu, bagus dulu, bagus. Singgih, sebenernya yang enggak, semuanya, ke kiri dulu. Semuanya, nah, nah, nah, udah diam, diam, diam, diam. Senin, sih, nih, cepetan kalian. Aduh, yang ijo turun gak bisa naik dong. Oh, mau yang ada? Ya, udah, udah, udah, udah, dia nih. Yang, yang, yang ijo aja, yang ijo yang paling bawah, yang ijo naik, cok, Enggi. Main, main, main, main. Ini enggak usah Ay. bikin tangga. Dorong bisa ini, cok. Dap bisa, dap eh, nah, bisa. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. pencet amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, hijau dorong, yeah, dorong. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, kay tapi ya, kau gini jok, co, oh jampai jok. Jampai jok, jampai dorong dorong semuanya dorong, ijo ijo gan gan bang Beni bang Beni dorong min, bang Beni, ayo dorong dorong dorong de de de, ayo hijau bang Beni bang Beni merah bagus oh, ampun aku udah kan? oh, ya allah hijau siapa sih hijau bang tuh hijau nggak jalan udah udah lagi jalan ampun Dorong dulu, cowok, gak bisa naik nanti. Dorong dulu, dorong dulu, dorong dulu, wei. Aus okay. lu, Dorong dulu, wei. Enggak enggak ini kita tinggal ya, ke sini aja Allah. langsung sae. Enggak, enggak bisa, Enji, yang situ gak bisa lewat nih. Tuh, si dorong bisa. Tuh bisa. Gak bisa. kita dorong dulu. enggak bisa. Kita ke sini ini, Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Hah? Oke, okay. dorong ke kiri, kiri, kiri ya, dorong ke kiri. Kotaknya, kotaknya. Dorong ke kiri. Siapa yang enggak bisa lewat ini udah. Ini udah, udah... Do dorong, Co. Pakai dorong ke kiri, kotaknya dorong, dorong ke kiri dulu ayo ayo ayo ayo. ayo, ayo, ayo. Buat apa kita tinggal? Nanti enggak bisa semua, enggak bisa lewat Bukan semua. Ya. semua. Oh, yang merah gimana naiknya? Gitu. Gitu. Ya ampun, iya ampun. Oh gitu. Iya Dorong, dorong. Kembali, woi, kembali, kembali. Itu siapa sih yang kiri? Coklat, coklat. Aku, udah kiri. ke kiri berarti aku yang bener, nah, kamu yang kanan, salah Bang. Ya ini merah ngapain Cok? Iya Apa kamu abain, bagus colo. Ya Allah ke kiri Ya iya yang ke kiri berarti ke kiri. yang di kiri, ya, dorongnya Merak dari kanan sih. dong Lah dorongnya ke kiri Ya berarti dorongnya dari mana kalau misalnya mau dorong ke kiri ya kalau dorong dari kiri dike dorongnya ke kanan dong say ya dorongnya dari kiri Sanguruh dong eh, ya dia kanan, dia ke kiri, terus kanan Allah Allah Allah kuatailah milah ya Allah dorong biru dorong co, a pinjet a biru. mimin, mimin, mimin, mimin, mimin, mimin, kau min mimin, ah ci min, kau min, min, kao, min. botak, rambut tetap habis, sumpahin amin ya Allah bentar so, ba bagus aku kamu... nyangkut Cok iya makanya kamu jangan turun nah udah nah udah masuk masuk masuk Astagfirullah tinggal masuk doang susah <laughs> banget ini hijau ini abu-abu nggak -abu ada otak sumpah bisa gerak cowok coba co. co. udah habis ini ayo masuk cok ayu, say, say. Ayu, ayu, anak -anak ayo saya saya ayo ayo anak-anak baik go, yu, yu, yang ganteng go, yu, ganteng yuk yu, okay, ini yang pink siapa itu. sih bagus yang bagus <laughs> yang merah nih bener-bener yang merah yang terakhir masuk paling jelek nggak oh. dapet pacar setahun Mampus, cok, amit, amit. <laughs> siapa tuh warna kuning tuh Mimin <laughs> biarin aja yang ya aku yang, lah. yang masuk terakhir paling jelek ah jelek <laughs> Tuh, antara antara-antara kuning Ada sama siapa? biru Mimin Tuh si kuning tuh Sky masuk Sky Ini tinggal masuk. si kuning aja nih Cok Masuk Bang Sky Iya <laughs> yeah. Aduh Mau masuk aja lama Cok dari tadi kayak Game gampang banget sumpah deh <laughs> Aduh <anjing lah. coughs>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 gimana gimana sih perasaannya jadi salah satu orang yang jadi satu satunya orang yang waras? setuju kuning naik di atas kuning udah udah wek kalian jatuh dulu nanti naiknya biar di atas ya allah ya allah ayoo cop bin wek kuning itu udah udah ratu please allah jij jij jatuh dulu jij kamu gerak ke kiri jij kamu ke gerak ke kiri Biar kuning jatuh itu, ah, ngajak ngaji. bisa bentar, aku, aku staf bisa, astagfirullah. Kuning, hai kucing, memen, memen, sumpah, memen. Bang Sky dong, eh, memen. Listo, kuning si Sky, sumpah, mana ada cok. Memen, sumpah, memen. jatuhkanlah dirimu, mimin, <tuk> biaya bu cok. Nah dah bikin tangga dah bikin tangga yuk yuk yuk yuk yuk ayu, yuk ayo yuk ayo ganteng ganteng ayo ganteng aku doain aku doain yang kooperatif aku doain yang ko kooperatif uh, rezekinya makin lancar amin ayo ayo mana yang ganteng ayo ganteng? ganteng ganteng warna biru ganteng warna kuning guys guys guys ya allah dikit lagi cok ayo cok dikit lagi cok yuk yuk yuk teman-temanku yang ganteng yuk bisa, bisa, bisa yuk, ayu, bisa, yuk. Yuk, Pelan-pelan yuk. Ini kampung loh, I'm tinggal dayo. gini aja. Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Ayo, ayo, lihat produsen. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, yang ini yang kuning dulu, terus habis itu ah, baru Mayan dah. Bukan. Ayu, bisa bisa ma, Sky. Risa risa, risa. Risa. Risa, bisa Sky. Sekarang, nah Bang Beni dulu. Bang Beni habis itu diem, habis itu baru Ke kanan, coy. Uh, Astagfirullah. Ayo, ayo. Yuk ganteng yuk. Yuk. Kanan kiri tuh. Ya Allah. Itu udah mau nyampe tuh. Yuk ganteng yuk. Bisa ini yuk. Itu Co, satu lagi <tuk> Aduh, astaga Sumpah ya Allah Bagus, anjing Aduh capek, Co <tuk> <tuk> Ke kanan, Co, bukan kiri Jangan dorong-dorong lah, -dorong, <tuk> woi. <wey>. Enggak, <tuk> ayo Ayo, nah, nah tinggal. Buka. Diam dulu, Buka, men! Diam dulu, oh, men! Mimin, sumpah <tuk> <tuk> Bodoh Mimin Ayo naik, wey, biru, woi. Biru gak mau naik kan Jimmy ni nih, Min nih. kayak serius, guys. Kaya. Ah. Hijau ayo, siapa ayo, sih ayo, si ayo. ini si ini? hijau bang ini? Bang Beni. Mana Anda tuh abu-abu tuh. Diam diam, ah. Ben, diem apa sih? Diam. Ampun. Nah, Gita, nah, dia nah ini udah udah udah. Itu dikit lagi. Ayo iya. ayo ayo si Bang, maini, diem. bang mai, Beni diam mai. Bang Beni diam. Nah, Mayanda, Ayo. Astaga! Oh, astaga. Min. <laughs> sumpah Min. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> min sumpah <laughs> kok. Uh. <laughs> Ayu, ayo, yuk, ayo ayo, ayo ayo mayanda, mayanda, mayanda, diam, ya, diam. Woi, may, ya serius, may. Ayo, ah. kalian nggak, kalian nggak mau lihat level berikutnya, Astagfirullah mahfiroh. Oh. kamu kasih stay. Aji nggak? Kanan, min, bukan kiri. Ayo, cepat, Astagfirullah mahfiroh. Kanannya itu ngadepnya min, bukan jalannya. Kanan, min. Gitu kan? Dah. Iya, yeah, diam diam kau. Min kau diam. <tuk> ayo, sekarang warna kun... warna kuning dulu, warna kuning. Uh, nah, hijau. Bang Benny diam, Bang Benny diam, Bang Ben diam. Ayo, cok. Ayo, diam Bang Ben iya, serius. susur susur Dan Dimming mau naik dia, bangke Ki. naik, naik. Bagus, naik. Bagus, ayo bagus. bisa, yuk. Sumpah, Memin sekali lagi ini gua udahan sih. Min Ben, go, <laughs> dumpa, main. Dumpa, main. Mimin, dumpa, min, gue dah lupa Min Min, Min Hai, naik Mai Naik, Cok Mimin turun nih, Mimin, nilai di kelakonnya nih Tikit lagi, Cok Tolong tinggal lompat Nah Nah Nah Nah Nah Dorong, dorong, dorong, dorong Nah Tolong, Cok Injak satu-satu, cowok injak satu-satu, injak satu-satu. Woi, birunya, guys, serius, ya <tuk> <tuk> Allah, ini kan perlu itu didorong itu dua, dua, lagi. Itu diinjak, Angie aku udah injak satu, udah injak dia. Itu kurang satu, dok, dok, taruh satu dok, dok, dok, dok, iya dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, ayo, kiri ijo, ijo sebelah biru, ijo sebelah biru, Aduh. ijo sebelah Aduh. biru, kuning kuning, kuning kuning kuning kuning kuning sebelah ijo cepetan. Terus kamu ngapain di situ Aku jagain biar nggak ada yang dorong dorong box ini nanti aku langsung pencet. Ayo Maya cepetan. <laughs> <tuh. <tuh. Mai apa sih nyenderan ke mandi ya? Enggak, gua mau tiga ke sini doang. Iya, udah enggak satu lagi, satu lagi Tanda. tuh kan ada Tanda. yang didorong-dorong. Oh. Ya ampun. Kai. Jangan didorong ke kiri, Co. Diam, diam, diam. Teman-teman diam. Bukan, ya. oh. Bukan oh. tukar, tukar oh. ada aja karena dorong-dorong kan. Dorong -dorong Sky, Sky ini ngapa sih pengen dekat-dekat NJ, Co? <laughs> Nih. <laughs> Nih. Guys, tapi, kalau aku nggak jagain boxnya, pasti didorong ke ujung, guys. nih itu, nah. Nah, iya, ah. iya, iya, fokus oh, iya, fokus iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, nah iya, iya, iya, iya, iya, Nah, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Nah, iya, nah, nah, masuk, masuk. Nah, ayo, masuk, masuk. ayo, ayo iya, iya, iya, konek-konek sini belum eh eh uh, eh uh, uh, iya, iya. ketiga turun aja tuh oh, yang, di atas, hey, turun. Hey. yang di atas eh ah, tiga turun eh yang di atas turun, merah ya ampun um, merah merah bus cepetan Bagus. bus ya Allah ini gimana cowo nih selius dah Nah, ada masuk-masuk masuk-masuk Cok aja masuk-masuk Cok Masuk, udah Assalamualaikum masuk-masuk-masuk masuk-masuk Cok Assalamualaikum masuk cok Assalamualaikum <iya> Sky sini so. masuk cok masuk cok masuk cok kau masuk kau kau masuk kau dah men ah eh masuk eh. Sky ah masuk eh. cok yang Samsung yang yang mau masuk cokan Jim cok Sky nggak mau masuk lihat yang terakhir masuk internetnya RTO ah mampus kau, hahaha kau, ampas kau, ampas kau, ampas kau, ampas kau, ampas kau, ampas kau, ampas kau, ampas kau, ampas kau, bagus kau, ampas kau, ampas kau, ampas kau, ampas woi ampas kau, ampas dorong, dorong. ampas kau, Oh iya nggak bisa. Min ke kanan. Naik, Cok. Ayo ayo, ayo. cepetan naik naik naik naik naik. Ayo teman-teman, yuk ganteng yuk. Pintar. naik woy naik woy naik woy. Aduh nggak kuat lagi woy. Nahan woy. Yang pegang kuci nah, di bawah. Yang pegang kunci ya, di bawah. Allah. Enggak yang pegang, ya, yang pegang kunci, enggak kunci enggak di bawah. Iya benar. Oh iya kah. Yang pegang nah, oh. kuci di bawah ayo. Allah. Yang diambil Ayo, ayo naik yuk. Ayo yuk. yuk. Ganteng Ini harus pakai tangga Cok. Mau naik, ini oh, iya, aku ya ya yeah. oh, yeah tw... ya ayo, ayo, ayo, ini, ini. Nah, nah. Ayo, nah. Nih. ayo, ayo, Mayonte! ayo, ayo, naik ayo, ayo, ayo, naik. ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, jatuh lagi. Nah. naik, naik, naik. Nah, ayo-ayo-ayo kalau enggak. Ya Allah. jelas lu anjing, Ben. Sini, sini, Bang Sky sini, Bang Sky. naik, naik, ke sini. Lihat Mimin tuh, lihat Mimin Ngapain sih? Ah. Oke, kau jangan injek-injek jakuan injek Jim. <laughs> gak bisa lompat aku nih, Cok. Bang Sky sini, Bang Sky yuk. Ayo, ayo, ayo, let's go yuk. bisa yuk. Sky kau ngapain kesana, Jim? Tadi kau gini boleh, aku gak boleh. Yuk, <laughs> yuk, yuk, yu, Bang Sky. Yuk, gak usah diikutin yang buruk, yuk. Yuk, yuk. Sky dapat tuh, tuh, Sky dapat telo itu, Cok. ayo, ayo, ayo. Tapi kau dibawa, Sky. Ayo, ayo. Oh naiklah min, bang Mayan. Ini aku pegang kunci nih. Mayanda, ah. niat co sumpah dah Mayanda. Ya, ini bukan siapa, siapa nih? Ya Allah hijau. Ya ampun ini merah. Cuma niat co. Nah, nah, Oke, nah. oke. Okay, okay, udah, udah. Nih nih, nih, nih, nih. Ya aku dah ingat ya. lagi abis ini. Abis ya bang ya. ya. Bro. Ayo, yang enggak enggak. Ayo, ayo, ayo. Kalian serang saya. Ayo, ayo, NG. ayo, ayo, NG. ayo, ayo, ayo, ayo. Nah, nah, nah, nah. Ya, jangan lompat dong, abu-abu. Nah abu-abu siapa sih? Abu-abu siapa sih? Ya abu-abu, abu-abu, kau abu siapa sih? Mayandak, abu, nah, abu, abu, abu ayo, mayanda, udah jajah uh, kok Gila, makasih Bapak Bro Laskai di bawah Oh riba teran Aduh, Aduh selimbol-selimbol -sel -sel -sel, gimana? gimana cara ke kiri ini, Cok? Thank you, Pablo Laskai Hijau! Renny! Hijau, itu hijau, goblok Siapa itu, Cok? <laughs> gak bisa Gue mah di mesin loh no. Ayo, ayo, ayo. sini-sini Mayandak oh, oh. Yuk, di tengah yuk, kita ketemu yuk, yuk, yuk, yuk, nah, nah, langsung nah. kiri ay! Hijau. yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, ayo ayo. abu abu anjim. Hijau abu nih, nih, ayo nah, nah. nah seri, seri, seri, naik, seri. naik naik naik naik naik naik kuning, naik naik box, nah, yuk, cakep. Lah, terus ayo, naik naik ya ya Oh naik wongkak oh, cowok lompat lompat oh. lompat enci ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo nah, nah. Oh ini harus dua dua dua dua kapal kapal kapal kapal bayarin tiket berhenti tiket tuh sukai betul bener tuh biasanya tuh udah ya masuk duluan tuh pinter <laughs> kau juga PING! PING sumpah ga niat anjing bagus anjir. ya kau bagus naik, boat, ya Allah Sky kode betul di dalam, tadi ngapain ini keluar? <laughs> AH! <laughs> ya kok ga usah ikutan mama lagi ayo co bisa yuk awas ini wih gue berhenti ket eh, ini ya blo Awas, cok! Tiket naik! Ya, ini Oh, tinggal, oh. Cok. Ini ga niat Kan lihat, jauh, cok! Anjing! mayanda, sumpah, gak geser, cok! Enggak enak, ya ikut Ini jauh siapa, cok? Ya Allah, Benny, Benny. Ya, ya Allah, Allah. Yang Allah, siapa sih, yang Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ayo, Allah, ya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya yuk ya Allah, ya yuk, ya Allah, ya yuk! ya Allah, ya Yang... Sky, serius, Kayak tinggal masuk apa saja. Nah, ikut blok yang terakhir masuk, Sky, ayo, bro. Nah, ayo yuk masuk yang terakhir masuk, yang terakhir masuk. Benana, ih, ih, ih, mimin udah ih, emang mimin udah Mimin. ih, ih, mimin, mimin, mimin emang udah ih, ih, dia ih, ih, ih, ih, ih, ih, Ya ampun, Kak serius, Kak ya. serius, Kak Idris, Kak Idris, Kak serius nih Idris, Kak Idris, Kak Min Kak Idris, Kak Idris, Kak Idris, Kak Idris, Kak Idris, tidak, bilang jangan main game ini, Kak. stress stres, Kak. Itu suka, su min, ha? kau min, ha? kau, mim, oh. kau tau gak sih? Mim, kau, min, kau min, mim mim, mim mim, mim, nih Mimin mim, nih